Tahu gak, orang yang nggak puasa di siang hari di bulan Ramadan Dia itu dosanya setiap makan dan setiap minum, setiap nelen Bukan sekali nggak puasa terus dosa enggak Tapi setiap nelen makanan dan setiap nelen minuman Misalnya ada orang gak puasa di siang hari, eh di pagi hari bulan Ramadan Dia ngopi, misalnya ngopi nih Pagi-pagi bulan Ramadan, ngopi secangkir Itu ngopi berapa kali nelan tuh Berapa kali seruputan Dosa satu Dosa lagi Terus tuh, setiap nenggak Setiap itu juga catatan dosanya Bukan uh, Bukan global satu, bukan